Selain menjalani berbagai macam terapi stroke, Anda perlu memperhatikan nutrisi pada makanan pasca stroke yang Anda konsumsi. Salah satu nutrisi yang perlu dipenuhi oleh penderita stroke yaitu kalium. Kalium diketahui dapat membantu meningkatkan fungsi jantung serta mengontrol tekanan darah. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengonsumsi ragam buah-buahan dan sayuran yang tinggi kalium. Contohnya, pisang, melon, apel. Segera atasi penyakit stroke Anda sebelum terlambat. Gunakan paket Sentilos dan Morici dari Denatur yang berhasiat untuk membantu mengatasi gejala stroke. Sentilos Morici merupakan produk herbal yang banyak direkomendasikan masyarakat yang sudah sembuh dari penyakit stroke. Sentilos Morici sudah terdaftar di Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Sentilos Morici juga sudah terdaftar di Halal MUI sehingga terjamin kandungan bahannya. Yuk, pesan sekarang juga dan dapatkan promo menarik lainnya khusus hari ini.